Saya akan mengajak kalian semuanya Untuk melihat Wisata Bali Di Sidoharjo Wonogiri Untuk lokasi dan Di dalamnya kilo. Disuguhkan Dengan beberapa Menu makanan khas Ada Ye, Ye Untuk Opak. ada Opak Wonogiri Ye Yok rene jenengan teni ki? Nggih. Oh, Oh. Ayo foto sampai hari Enggak tapi hari-hari buka ya? Pak, dulu oke kita sudah berasa di dalam ini ini ada gapura masuk selama datang di kita gawa atau pesona Bali loh jadi di sini nanti disuguhkan seperti sedang kita berada di pulau Bali. Oh, untuk ke apa yang ada di dalam ikuti terus jangan lupa like dan subscribe nya agar channel saya bisa berkembang. Bayar yang Bali tenang loh ternyata. sama keluarga, keluarga besar bisa makan bersama di sini.